Doa dalam kesesakan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kekhawatiran melanda diriku, jangan lepaskan tanganku. Mampukanlah aku berdiri tegap melawan gelombang perasaanku yang tak menentu. Bantulah aku untuk bersabar penuh kasih, dan kerendahan hati. Jangan biarkan aku hanyut melawanmu, menyerah dalam arus percobaan. Biarlah dalam dekapan kasihmu, menguatkan aku untuk berjuang, menyadarkan aku bahwa aku tidak kesendirian. Tetapi engkau tidak pernah tinggalkanku dan tetap menopang dan mendekapku dalam segala suasana. Lebih-lebih dalam suasana yang gelap gulita dan membosankan ini. Tuhan, biarkanlah aku semakin murni dalam genggaman tanganmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,